memulai bisnis tanpa modal mungkin terdengar sulit untuk menjadi sebuah kenyataan namun bukan berarti untuk membangun sebuah bisnis Anda harus selalu mengeluarkan modal di awal seiring berkembangnya teknologi saat ini dibarengi dengan penetrasi internet dan kepemilikan gadget yang tinggi membuat berbagai macam kegiatan yang bisa dijalankan dengan sistem online hanya dengan menggunakan gadget dan koneksi internet Anda bisa menjalankan banyak aktivitas dari rumah misalnya berbelanja online bekerja juga berbisnis online dengan kata lain kunci untuk memulai bisnis tanpa modal adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini jika anda adalah seseorang yang mempunyai keinginan untuk berbisnis tapi tidak memiliki modal Anda bisa menyimak tips untuk mewujudkan bisnis tanpa modal berikut ini Anda bisa mengandalkan platform online Mengandalkan sistem online akan sangat berguna khususnya bagi sebuah bisnis yang baru saja merintis atau Anda yang ingin bisnis tanpa modal. Ada banyak cara memulai bisnis tanpa modal, salah satunya adalah dengan membangun website. Selain itu, Anda juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai tempat Anda menjalankan bisnis tanpa modal. Setelah memahami tips dan langkah-langkah yang harus Anda persiapkan dalam memulai bisnis tanpa modal, Berikut beberapa rekomendasi ide bisnis tanpa modal yang bisa Anda pertimbangkan. Ide bisnis tanpa modal pertama yang mungkin bisa Anda terapkan adalah menjadi dropshipper. Pekerjaan satu ini bisa Anda kerjakan secara online di rumah, dan dalam beberapa hal kemungkinan Anda tidak perlu modal untuk memulai bisnis ini. Menjadi reseller atau dropshipper saat ini merupakan langkah tepat dan praktis untuk memulai bisnis tanpa modal. Anda dapat menjual barang atau produk melalui media sosial atau toko online yang nantinya supplier lah yang akan mengirimkan barang tersebut kepada customer. Namun dalam menjalankan bisnis ini, Anda juga harus tekun dan dapat mengelolanya dengan baik. Anda harus memberikan pelayanan yang baik dan ramah agar pembeli merasa puas membeli barang dari Anda. Ide bisnis tanpa modal kedua, yang bisa Anda coba adalah menjadi penyedia jasa. Bisnis ini dapat Anda jalankan dengan modal yang minim, karena bisnis ini tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, melainkan berupa layanan yang dibutuhkan konsumen. Anda bisa menjalankan bisnis ini sesuai hobi atau skill yang Anda miliki. Contohnya, jika Anda seorang yang tertarik di bidang seni, Anda bisa mengawalinya dengan membuka jasa layanan desain atau mengerjakan proyek tertentu yang berkaitan dengan seni. Selanjutnya usaha ketiga yang bisa Anda coba adalah admin media sosial. Media sosial saat ini tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan masyarakat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, segala kegiatan dianjurkan untuk dilakukan secara daring. Media sosial kini dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan brand awareness sebuah produk hingga menjual produk. Agar komunikasi dengan calon konsumen berjalan dengan baik setiap harinya. Maka admin sosial media saat ini sangat dibutuhkan. Anda bisa mengasah diri dengan mempelajari fitur-fitur yang ada di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, hingga TikTok, juga mengasah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga bisa menjadi seorang freelance sosial media admin yang handal. Demikian ide bisnis dan usaha tanpa modal yang mungkin dapat Anda coba. Semoga bisa sedikit menginspirasi Anda. Mulailah segera bisnis Anda. Jangan pernah ragu untuk mencoba. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi dan video seputar bisnis menarik lainnya.